Terbang. Engko lihat ada Antonia toh? Iya, dia masih kecil sama dengan Engko dulu. Bapak itu dengan Mama. Bapak dulu itu yang masih. Bapa. Dengar dulu. Wah, hey, Bapak. Bapak dengan Mama. Hey, denger denger Bapak itu dulu toh. Ini apa? Saat ada tiram waktu saya kecil, Bapak berteriak saya bangun. Iya. Tapi maksudnya Papa itu Iya Papa itu Sama dengan Antonia dulu Itu kan Papa yang ganti Popo ganti ini Sama dengan engkau juga dulu Papa sampai cuci cuci ini hmm, cuci Papa bale -bale. cuci kau punya baju Cuci balik-balik Cuci, cuci balik-balik Gitu Enak banget hmm bodoh Bapak, Bapak, uh, iya, yang bodoh atau tidak, saya tidak kasih mama ini apa. Jadi, jadi, kalau Antonia. kita, eh, kalau engkau lihat Papa dan Mama urus ini, Antonia sama dengan kita urus juga. Engkau dulu sampai Bapak kau besar kecil. begini, nah, engkau Bapak. Hmm, itu yang aku mengerti dulu yang engko belum mengerti sama Antonia bapak dulu bapak bapak apa iya bapak tidak mau teman bapak dulu jadi engko engko si masih kecil begini juga engko harus Bapak engko harus bapak! taat ya, engko harus taat orang tua Ii, taat orang tua dengar orang tua kalau ngomong nah kalau kalau masih kecil begini sudah tidak dengar orang tua bagaimana? Tausa, mam, kan gemar orang tua yang kayak begini, dia mau dengar anak-anaknya cara om dia luang perlu. Iya ini dari tadi ini kan papa dengar tuh papa dengar. Papa. Nah.